Bayar tilangan, bayar tilangan. <tik> Ada-ada saja tingkah emak-emak zaman now, demi bisa menghindari tilang elektronik atau ETLE, emak-emak itu menutupi pelat sepeda motor yang dinaikinya dengan celana dalam berwarna pink. Aksi itu terekam kamera, kemudian videonya viral di media sosial. Dalam video berdurasi dua detik itu, disebutkan aksi emak-emak itu terjadi di pasar Miru Sekaran, Lamongan. Tampak seorang emak-emak berdaster motif bunga warna biru dongker dan bersepatu merah muda mengendarai motor Honda Scoopy. Tampak ia menggeber motornya saat direkam dari belakang. Kasat lantas Polres Lamongan AKP Aristianto Budi mengaku baru tahu adanya video tersebut. Saya juga baru tahu, kata Budi dikutip dari detik jatim, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Aris lantas mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut dengan keberadaan ETLE Mobile. Pasalnya, tujuan utama ETLE Mobile adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. <tik>